Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat siang dan selamat malam Di video kali ini Saya ingin berbagi tutorial Cara membuat uh, Cat tembok Geometrik Nanti untuk Gambarnya seperti ini <tuh> Ada pun bahan-bahan yang perlu Dipersiapkan saya sudah persiapkan ini. Ini gunting, terus ini solasi. Solasi kertas, lur. Ini solasi kertas. Dan catnya nanti, saya akan membuat warna ini abu-abu, no drop. Ini dari cat berwarna putih dan ini biru. Tiga warna untuk medannya ini tembaknya ini saya udah cat warna dasarnya putih nanti kita buat ini kamar berukuran 3 meter jangan bawa yang belum sampai di subscribe dan yang <coughs> jika lebih berkenan bisa di share bahwa biar kalian dan juga teman-teman kalian bisa tahu eng ini loh cara eh. pola geometrik Walaupun tidak begitu uh, memerlukan biayanya, namun hasilnya bagus, loh, wow gitu. Oke, okay, let's go. Lanjut membuat polanya dulu. Mencari dia, nah mental, tapi yang teri berapa? di Biasa, oke. Okay. Okay. Oke untuk pengecatan sudah selesai Ini adalah pola geometrik Pola geometrik lor Yang tadinya hanya putih polos dan sekarang sudah dicat Walaupun memang untuk polanya begini Acak-acakan namun terkesan lebih Estetik untuk budget tidak begitu banyak sekitar lima puluh lah. Saya memakai warna krem apa ini ya? Ababu apa buah apa ya ini? Apa sama biru untuk putihnya kan warna dasar. Jadi nanti setelah itu pola yang berasal dari isolasi. Yang kemarin saya pasang Nanti saya lepas Untuk hasilnya gimana Tonton terus videonya dan lupa like dan subscribe Dan juga di share Agar Teman-teman panjenengan juga ikut tahu Nah itu kan ada Untuk solasi nah, Nanti saya akan Lepas Biar terlihat Hasil maksimalnya oke, okay. let's go, kita lepas dulu. benernya lor motifnya motif biasa standar hanya model 30.000 sudah kece sudah estetik nah, kan ini model 30.000 dan untuk sistem dan motifnya standar Mungkin, nih hasilnya juga bagus Tinggal nah, estetik, Lur Oke, terima kasih. Like dan sampai saya tunggu. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.